Guys asalamualaikum. Guys buat Free Fire Rusia. Kekece ya harus entar ya kocu uh, ya, video reaksi Islam Ilyas self. Asalamualaikum. Nah, guys, kali ini yang akan aku reaction adalah uh, penyanyi asal Rusia bernama uh, Ilyas self ya Islam Ilyasef menyanyikan salam alaikum Nah seperti apa kita langsung lihat aja guys videonya let's get started eh ini sudah identik banget ya dengan bendera berbagai negara di Rusia Oke okay. Nah, itu yang pakai baju hitam, kacamata hitam. Itulah yang namanya Ilyas-Ilyas. Sep, Ilyas, guys. Oke. Okay. Uh, cool banget. Dengan bendera masing-masing negara, ya. Uh asik banget guys ya suara si Islam Saf ini bener benar apa crunchy gitu loh guys sedap aja kalau ngedengerinnya nah ini guys uh, banyak banget ya bendera yang beda-beda kemungkinan ini dari berbagai negara yang ada di uh, Rusia gitu oh keren banget cuy dance nya Wow, Cihui hmm. wow, wow, wow, wow, wow So fantastic Uh. Gila guys, keren banget Dance-nya dan ini Bener-bener dance yang Unik banget menurut aku Dan kayaknya Oke okay, ini benar bener apa uh, begitu famous guys ya, aku pernah lihat. Tapi yang gak tahu ternyata ini tuh dari negara uh, Rusia guys. Hmm. sungguh gemulai sekali ya lakinya guys, oh. oke, okay. musiknya juga enak banget ya, uh. oke okay guys, bener-bener luar biasa banget guys, tuh lihat, uh, cara dia mengangkat kaki seperti balet ya itu benar-benar sempurna perfect abis guys uh aku <laughs> mikirnya itu dari negara Turki guys ya tapi bukan guys uh, karena memang apa uh, dari Turki juga beda sih gaya tarian mereka atau setiap negara itu punya tarian dan tasnya gerakannya khas banget ya oke cuy Wow oke okay. gila cuy, benar-benar luar biasa banget satu kata sempurna guys benar-benar sempurna sempurna abis wow ya, gimana menurut kalian guys benar-benar uh, apa dance-nya begitu unik banget ya dan apa eh uh, cool banget cara mereka apa melakukan gerakan-gerakan yang begitu lincah habis ya. Dan ada yang kayak apa ta kayak tarian balet ya yang aku lihat. Kayak balet gitu dan gerakannya itu begitu sempurna banget gitu guys. Dia mengangkat kakinya itu benar-benar sulit ya menurut aku tapi uh, dia menarinya kayak itu mudah banget gitu lo guys. Oke. Okay kalau kalian juga suka like and share guys ya kalau nggak suka ya udah skip aja videonya guys ya ya mungkin kalian ada tambahan informasi mungkin mengenai dance ini silahkan kalian komen guys ya so sampai di sini dulu guys untuk uh, reaction aku akan video dari Islam Ilyashef ini dan kalau kalian ingin <tuh> Sampai di sini dulu, guys, dan sampai jumpa lagi. See you, bye! Apakah...